Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Allahumannawwir zahiri bita'atik wa batini bimahabbatik wa kalbi bima'rifatik wa ruhi bimushahadatik wa sirri bistiklal ittisali hadratik ya jalali wal ikram Ya Allah terangi zahirku dengan taat padamu batinku dengan cinta padamu hatiku dengan ma'rifat padamu ruhku dengan menyaksikanmu dan palung hatiku dengan hubungan total pada kehadiranmu, wahai yang maha Agung dan maha indah. Maha zirah sa'imin wa Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita dapat bertemu kembali dalam sehat, suasana sehat walafiat. Seperti biasa, kita mengaji dan gajian pada pagi hari ini di bulan suci, bulan Ramadan. Saya pernah mengatakan di majelis yang lain, bahwa kalau puasa dianggap ya, nafasnya orang yang puasa itu tasbih, tidurnya adalah ibadah. Bagaimana dengan ngajinya? Lalu ya, kan? ya, itu, dan sebaik-baik amal itu adalah mencari ilmu. Dan saat terbaik mencari ilmu itu di bulan Ramadan. Saya bukan tidak setuju, saya mempertanyakan kenapa di sebagian majelis justru tawakuf, berhenti. ya? Kebanyakan kan begitu ya malah tutup gitu Ramadan penutupan majelis mestinya harus lebih bersemangat, mestinya nyari ilmunya harus lebih ketol mestinya majelis-majelis majelis-majelis eh, terutama majelis ilmu, majelis zikir lebih dihidupkan di bulan Ramadan dan nanti di malam Lailatul Qadar salah satu amalan terbaik adalah Tafakur Tafakur Tafakur seorang duduk merenung selama ini ibadahnya membuat dia sampai kemana yeah. lebih banyak dosanya atau tidak sudah menjadi pribadi yang menyenangkan atau tidak nah, ini namanya tafakur. sudah bisa menjaga lisannya atau tidak yeah. e, pada e, pagi hari ini yeah. ya, waktu kita terbatas ya saya akan sampaikan kesimpulan di awal Temanya adalah Puasa menurut ahli makrifat. Sekali lagi Puasa menurut ahli makrifat Atau filosofi Atau hikmah puasa Menurut ahli ma'rifat Tentu ibu-ibu yang sudah akrab dengan kajian saya ya, Itu paham-paham lah Saya mengkajinya dari sudut pandang mana Oke Saya sampaikan kesimpulan di awal Nah, ini kesimpulan ini di awal, supaya nanti kalau dalam perjalanannya ada yang nggak bisa menangkap. Ini yang penting, yang kesimpulan di awal ini ditangkap, itu akan menjelaskan detail nanti yang akan saya jelaskan tentang tema ini. Begini, kalau puasa menurut syariat, dengerin, puasa menurut syariat itu puasanya orang awam, sekali lagi. Kalau puasa menurut syariat, itu puasanya menurut orang awam, seperti yang diatur dalam fikih dan sering kita dengar. Itu sering kita catat, bahkan kita menghafalnya, yaitu seorang yang ketika dia sudah balik, dianggap memenuhi syarat untuk berpuasa, dia kemudian berpuasa ya, dengan niat ya, berpuasa, wajib. Ya dari waktunya dari subuh menahan tidak makan atau melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa sampai kapan sampai maghrib dan ini siapapun yang melakukan dianggap sah puasanya sah dan nanti dapat tiket ke surga segampang itu ini puasanya ahli syariat nah puasa ada lagi puasanya ahli tarikah puasanya ahli makrifat, ini levelnya lebih tinggi. Yaitu puasa apa? Yaitu ketika Dengerin ini. Ini penjelasan ini tidak Anda temukan di banyak tempat. Mungkin baru pertama kali dengar ini. Dengerin. Puasa pada level yang tinggi ini yaitu apa? menjauhkan akal ya, menjauhkan akal dari marah dari syahwat dari segala keinginan keinginan duniawi dan hewani, saya ulangi lagi puasa pada level ahli tarikot, menurut ahli tarikot ahli ma'rifat adalah menjauhkan akal dari marah atau emosi ya dari syahwat dari segala keinginan duniawi dan hewani itu puasa hakiki dan kalau orang sampai kepada level ini dia seperti puasa selamanya, puasanya bukan hanya bulan Ramadan sekali lagi orang yang sampai pada level ini berarti dia apa puasa selamanya Memang ada orang puasa selamanya. Saya tanya, ada nggak orang yang sholat selamanya? Saya bisa jawab. there yeah. sholat nali zikri kita dalam sholat Ya. ya apa yang di di sini itu ya, selalu saya yang ya. di sini dalam masjid orang tahu sudah hadir pada jangan di masjid di tempat paling suci di Makkah orang bisa tahu kejahatan di itu yang saya selalu dan sí te sí, sí. puasa yang pada <tuh>, ya? jadi hikmah puasa apa untuk saya akan jelaskan detail apa yang saya sampaikan saya bisa menjawab bagaimana Ini pertanyaan penting ya, pertanyaan penting ya? Bagaimana kita beri nusah berimbadah tanpa memasakkan kelelahan Tanpa merasa capek Dan kita menikmati ibadahnya Dengan diklas kelas. Ya, nah, dengan yeah, kelas. De ya Terus apa lagi? Rumah inah Rumah inah Fokus dan musuh Terus apa lagi? Fokus dan musuh Fokus dan musuh I love Pertanyaannya, Pak Sengifat, Pak Uki yang betul, semangat, semangat, semangat, semangat, sejari yang terbiasa gandong anak ya, Masa dan Cintina besit sambil bikin roti gandong, sambil tanyanya kapal atau kapal, Ibu-ibu, masak tangannya masih terlalu mumput, pakai tangannya sempatnya mah, ya sahabat, jabat Nah, suatu kali bos manawa melalui jeninya, ya, turun kepada kami menyampaikan salam sampaikan salam kepada muslim ya Silahkan minta apa saja kata Allah aku bersaksi kata Allah bahwa setiap hari, aku cinta ya. aku cintakan. Silakan minta. Banyak kepada untuk melihat keindahannya. Maka dari cerita ini Kalau mau ibadah apa, rasa apa dan kita menanti ibadah ya. ibadah ataupun dengan cara dilempar ke dalam api malah akan diberi bantuan. Digoed, kamu mau bantuan saya, saya mau bantuan. Kata Nabi Digoed, "Ya, saya perlu bantuan, tidak Saya tapi tidak Saya akan langsung kepada kata Nabi Digoed, Hasbi bin bihan. Saya' bantuan siapapun karena orang tahu ada ya, kan? Jadi, ini, ini ya, bahasa pencinta Ini ibadah yang berkaitan Sebagai alimah angka tak berdoa dia kita perlu sedikit kepada Nah, apa filosofi dan hikmah dari kuasa Seperti yang saya katakan tadi Untuk menghikuti dengan patah Dan tidak mungkin seorang Tuntuk-tuntuk pada orang-orang yang melakukannya. Nah, lawannya apa? Kepodohan. Kalau kekodohan, dia berpobohan, pasti mau lawan. Pasti lawan. Yang sifatnya lawan, sifatnya berantem, bertengkar pasti itu orang bodoh. Saya pernah sampaikan di majlis yang lain katanya memang bosan, pegang. Dan anda akan tertawa sebenarnya. Siapapun yang bertegak, katanya memang bosan ini. Tidak mungkin. Jadi ketakalan karena hatinya tidak bersih, karena hatinya kotor. Saya sering katakan Nabi, berapa jumlah Nabi itu? Tibuan Nabi. Yang kita ketahui, yang kita ketahui 25 tahun. Tibuan Nabi itu kata-kata 1, 24 tahun. Bahkan bagi saya pernah bunuh Nabi.